Dalam pada itu sempena bulan kebangsaan warga daerah Papar digesa bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dan cinta akan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Setakat ini lebih 85% warga Papar penuh semangat mengibarkan Jalur Gemilang. Pegawai daerah papar Gulam Rasul Hapil mengingatkan seluruh masyarakat daerah ini menyambut bulan kebangsaan dengan patuh prosedur operasi standar ditetapkan demi kesejahteraan semua. halo guys halo halo ya, halo. Halo. halo guys, ini hari kita akan teruskan perjualan kita nah, kita akan dengan dengan ini kepada tidak RT itu Anda hadir bersama anak-anak lagi dalam keadaan darurat cek 1 2 3. Mari topi muka anda. Boleh lah boleh lah. Boleh lah. Okey. Senjangan anda. mengikuti SOP ya. Uh, jadi kalau dapat kita jelaskan betul di ataupun tulis di lagi boleh ya. Dan saya imbau lah. Uh, bagi modal Malis. Banyak kita sama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan juga Sabah Tanah Airku. bagi terkait untuk kesilihan syukur kepada umat-umat terhadap kerana pada hari ini kita dapat uh, melaksanakan satu program uh, khas dan uh, sepenuhnya dan juga diberikan uh, uh, dan juga sebuah kampung terhadap mereka wakti iaitu program IHOL dan juga penyelamatan kepada kampung-kampung yang, yang pasti. Jadi dengan adanya eh uh, seni pada pagi ini uh, kita dapat memberi pemahaman dan, dan tak kuat dalam pengertian dibawa bahawa peranan-peranan yang kita mainkan ataupun ada uh, di dalam ketika di, uh, di semasa pada juga kita masyarakat kita dan kemasyarakatan. Jadi uh, untuk bagaimana kemahiran bandara ini adalah satu lambang kesetiaan kita pada negara kan tanggungjawab menjadi apa kepada rakyat kepada rakyat kan di pagi ini bagi dari mereka mempunyai apa ini ada ada hati bahwa uh, setelah kemerdekaan pada diriku bahwa negara kita ini ada merdeka dan apa ini setelah beberapa sejarah bolong untuk jadi ya saya menuliskan bahwa sebagai awalan kita dalam memberi arahan kepada kader dewata untuk mengemukakan banyak-banyak di di program semangat alhamdulillah terima kasih banyak kepada para kewir jawatan di apa ini sebab sebagai bapak saya semua peresmian kepada Bapak Kepala Jawa, apa nih kita ngatur program ini juga kepada OKK daerah ini Bapak sama kita apa nih menaruh dan juga sama, -sama. apa nih eh menjaringibiliti produk pada... ini jadi, uh, uh, itu sahaja daripada saya Sekian, boleh tahu berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuk> Madri Madri, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kita di atas ucapan ala laluan uh, sepantar tadi Alamu sehat, kita semua sehat dan dihindari daripada sejati penyakit COVID-19 jadi uh, untuk pagi ini bukan juga secara malam, tapi uh, info kepada penduduk, atau penduduk orang awam, kepada ketua jabatan yang ada uh, yang punya apa nih uh, anggota di bawahnya yang ada anak dan yang umur di bawah 2 tahun, 2 tahun ke bawah jadi uh, untuk makluman kepada uh, Semuanya, uh, kali ini sebenarnya campaign uh, untuk kip, nih uh, untuk polio, ni, kita bermula pada bulan Mac lagi. Okey, pada bulan Mac lagi kita sudah mulakan campaign. Uh, ditemukan di tempat telah dikatakan satu kes polio yang kalau ikut kita kan setahun dua tahun tidak pernah ada polio. Ni yang memang dia ciaskan negara ECO Malaysia bebas kolono tapi oleh kerana mencatatkan faktor kes terjadi hipertabas menyebabkan apa ni dan ini nanti mon kopi tadi sangat terbatalah betul lah menderah kepada terima kasih kepada Nancy Papa ...sebelum diterahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan -tuan pada pagi ini. Bisa boleh ketemukan yang keburu kepada... ...Puan Jigul Omar Ali Rasul... ...dan terus penerimaan bendera kepada pegawai dan pakuan. Dan uh, teruskan lagi penyerahan... Uh, ...poster uh, COVID-19 daripada pegawai... Uh, ...kesihatan dari pakuan kepada pegawai... Suaranya ada nampak uh, dari kurang 85% lah, uh, masyarakat uh, menghenti telah menyahut kita punya uh, saranan supaya dapat bersama-sama menguruskan bendera di negeri mapan. Jadi uh, apa yang menjadi kita uh, supaya uh, sikap uh, keperhatianan, uh, sikap batang kau pada masyarakat kita tutup supaya dapat mengembalkan bahwa uh, bukan hanya kita uh, menyambut uh, perayaan seperti ini, dan bukan saya mengatakan tapi waktu ia bersama-sama tetapi semangat uh, pelanggaraan uh, supaya terjemah di atas masing agar, agar saya ini akan nyanyi uh, perusahaan tadi di masing tanpa ada apa-apa dan mana-mana jadi kalau pelanggaraan seperti ini kita sudah biasa di amalkan jadi Bapak boleh cakap bahawa uh, masyarakat uh, tahu dan faham apa, apa peranan masyarakat. Pada saat pada hari ini sudah nampak 84 tahun Tapi kita ada 2 minggu lagi kurang Seminggu tak betul Jadi kita akan memperdapatkan lagi Dan kita akan memberi, memberitahu lagi Dan menggunakan mereka terutama di kampung Jadi pertama sekali di sini adalah Satu daerah By for the fact that we saya maafkan supaya kemuliaan kita dapat juga tahu mereka yang malu ini bisa mengelakkan kerana mereka yang hampir sangat tidak Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program Info on Wales Anjuran Jabatan penerangan di Papar Dianggarkan lebih 50 kakitangan awam hadir dalam program berkenaan Turut diadakan sesi taklimat terbingkas daripada Pejabat Kesihatan Kawasan Papar berhubung isu pembaksinan polio.